Halo teman, jumpa lagi ya Oke, video kali ini saya akan bagikan tentang tutorial cara transfer saldo ShopeePay ke ShopeePay lagi ya Kita langsung saja klik Shopee-nya Oke, ini saldo saya 352183 kita langsung saja klik dompet shopee -nya. Seperti biasa, di menu ShopeePay ada isi saldo, bayar, kode bayar, transfer, tarik dana, dan minta dana. Di sini saya akan transfer dana ya kita klik langsung transfer dananya. Di sini kalian bisa di nomor HP atau nomor username Shopee-nya ya. Saya akan kita cari dengan username Shopee. Nah, di sini ada username yang saya cari ya. kita langsung klik saja nah di sini berapa nah, transfer ke penerima transfer jumlahnya berapa ya kita transfer 2000 setelah itu untuk deskripsinya opsional ya bisa diisi atau tidak sini saya isi 17 Agustus oke setelah itu kalian bisa pilih stikernya ada siap gerak Indonesia tanah airku tetap taat prokes semangat usaha lokal mari merdeka dari covid jadi kebanggaan Indonesia terus berjuang dapat diskon dirgahayu republik Indonesia Indonesia bersatu lanjutkan belanjaanmu sini saya akan pakai dirgahayu ya kita langsung konfirmasi Ada tips keamanan setelah pembayaran. Dana akan masuk langsung ke penerima dan tidak dapat dikembalikan untuk keamanan. Pastikan identitas penerima kita oke okay ya. Nah, setelah tampil konfirmasi transaksi, kita transfer sekarang. Masukkan PIN ShopeePay. Ya, sudah berhasil ya nah rincian transfer transfer ke deskripsi institusi penerima metode pembayaran jumlah transfer tran nomor transaksi nomor referensi waktu selesai oke ini sudah masuk ya 2000 kita cek ke akun satu lagi yang kita transfer oke kita langsung cek di akun yang penerima dana ya Nah, di sini transaksi terakhir transfer dari besar dua ribu berhasil kita klik. Ya, rincian transfer plus dua ribu berhasil. Waktu, ses waktu selesai transfer dari institusi pengirim, metode pembayaran, deskripsi, nomor transaksi, nomor referensi. Berarti ini sudah berhasil ya. Kita lihat saldonya ini jadi 2164. Jadi sudah menambah ya. Transfer dana ShopeePay ke ShopeePay lagi bisa dilakukan uh, jika kalian sudah verifikasi KTP ya. Seperti ini. Nah, di sini sudah verifikasi KTP atau sudah ShopeePay Plus. Jadi, manfaatnya bisa transfer antara ShopeePay ke ShopeePay dan juga bisa tarik dana dari ShopeePay ke rekening pribadi. Oke, sekian tutorial transfer dari ShopeePay ke ShopeePay. Semoga bermanfaat, terima kasih.